Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kunci jawaban di halaman 147 Bahasa Indonesia kelas 4. Baik, kita akan mengisi jawaban TTS atau teka-teki sulit ya di halaman 147 ini. Yes. Baik adik-adik kita akan jawab dulu dari yang menurun okay. Dari menurun ya kita akan jawab dulu dari menurun Soal pertama atau soal nomor satu kita akan kerjakan semua yang menurun dulu Baru nanti kita kerjakan ke yang Mendatar, oke. Pertanyaan nomor satu, berarti yang menurun di sini ada berapa kotak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, soal nomor satu ada 9 kotak. Baik, kita akan jawab saja langsung. Pergi menyelamatkan diri ke tempat aman. Nah, pergi menyelamatkan diri ke tempat aman itu disebut apa? Jawabannya adalah ini: M, E, N, G, U, N, G, S, I. Nah, kalau dibaca menjadi mengungsi, nah. Orang yang pergi menyelamatkan diri ke tempat aman disebut mengungsi. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga menurun ya. Ketiga menurun. Di sini ada empat kotak. Satu, dua, tiga, empat. Berarti kita akan isi empat kotak ini dengan empat huruf. Baik, kita baca pertanyaan soal nomor tiga menurun. Cairan panas dari gunung berapi disebut apa? Nah, cairan panas dari gunung berapi itu disebut apa? Jawabannya adalah L, A, P, mohon maaf bukan P, tapi V. Oke, ini kita hapus. V ya, kemudian A. Jadi dibaca lava. Nah, Jadi cairan panas dari gunung berapi disebut lava Berikutnya, jadi nomor tiga sudah Sekarang kita akan jawab lima menurun Lima menurun ada di sini Kita hitung berapa kotaknya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Ternyata ada 9 kotak yang perlu kita isi di soal nomor 5 menurun. Baik, kita akan baca pertanyaannya. Orang yang suka bertualang disebut. Nah, jadi di sini orang yang bersuka per, berpetualang disebut apa? Baik, jawabannya adalah P E T, U, A, L, A, N, G Nah, jadi, orang yang suka bertualang itu disebut petualang Oke, jadi sudah sangat jelas soal nomor 5 Jawabannya adalah petualang baik untuk soal terakhir menurun yaitu soal nomor 9 kita lihat di soal nomor 9 ini ada berapa kota 1, 2, 3, 4, 5 jadi kita akan mengisi 5 kota di soal nomor 9 kelompok atau regu yang menjalankan tugas disebut apa? Baik, jawabannya adalah P, I, K, E, ini E ya, T Jadi disebut piket Oke, disebut piket Jadi kelompok atau regu yang menjalankan tugas disebut piket Oke, untuk menurun sudah selesai semua dari soal 1, 3, 5, dan 9. Sudah kita jawab, sekarang kita akan jawab untuk soal yang mendatar, adik-adik ya. Cuma langsung bentar. Nah, ini mendatar ya, di sini mendatar dari soal nomor 2, 4, 6, 7, 8, dan 10. Berarti di sini ada 6 soal yang perlu kita jawab untuk soal yang mendatar. Baik, kita awali dulu dari soal nomor 2. Terbuka karena tekanan dengan bunyi yang kuat. Disebut apa? Oke, kita jawab saja. M, oke, E, L. Di sini sudah ada E ya. Berarti kita tulis E, T, U, S. Jadi, disebut meletus. Oke, okay. terbuka karena tekanan dengan bunyi yang kuat adalah meletus. Kemudian, soal nomor 4. Ada berapa kotak di soal nomor 4? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kotak. Untuk kotak kedua dan kotak kelima sudah terisi dengan huruf U dan A Baik, kita akan jawab untuk soal nomor 4 ini Berkaitan dengan gunung berapi Apa yang berkaitan dengan gunung berapi? Jawabannya adalah V U L K A N I jadi jawabannya adalah vulkanik Nah itulah yang berkaitan dengan gunung berapi Berikutnya soal nomor 6 Sisi tanah yang landai atau miring Nah untuk soal nomor 6 kita hitung dulu ada berapa kotak 1, 2, 3, 4, 5 Nah, di sini ada enam kotak ya. Nah, di kotak kedua dan kotak keenam itu sudah terisi oleh huruf E dan huruf G. Berarti jawaban untuk soal nomor 6 adalah L, E, R, E, N, G. Jadi dibaca menjadi lereng. Nah, sisi tanah yang landai atau miring disebut lereng. Soal nomor tujuh kita akan uh, jawab nomor tujuh. Mm, lumpur berbatu yang keluar dari gunung berapi adalah titik-titik. Oke, lumpur berbatu yang keluar dari gunung berapi disebut apa? Kita lihat yang Kotak yang ketujuh, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima kotak, berarti jawabannya di sini adalah L, A, H, A, R. Menjadi lahar. Nah, jadi lumpur berbatu yang keluar dari gunung berapi disebut lahar. Soal berikutnya, yang kedelapan adalah Nah, kita lihat angka 8 atau untuk yang mendatar nomor 8, di sini ada 3 kotak, 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah mobil berbentuk segi 4 yang kuat. Nah, disebut mobil apa? J, I, P, dibaca Jeep. Nah, sekarang soal yang terakhir nomor 10, pos komando. Nah, pos komando itu disebut apa? Disebut apa? 1 2 3 4 5. Ada lima kotak berarti disebut P O S K O atau posko.